Ntar kita cuci bersih ya Biar kita lihat hasilnya Best nih teman-teman Hmm nanti kita cuci lagi ya Biar bersih Kita taruh dulu Kita sudah dapat berapa nih Ada yang bisa menghitungkan Satu, dua, tiga, empat, lima Wow Mantul Mantul Wadidaw Dapat lagi Wow ada yang tahu nih ini apa Ini sepertinya alat bertempur teman-teman ada rudalnya dua Wow hebat sekali nih Ayo kita simpan ini yang aku suka nih ini mobil ada yang tahu enggak ekskavator nih ada sendoknya Wow seru nih dipakai untuk bermain ya Nah ini dia nih Kita hitung dulu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Yee hari ini Kita beruntung banget dapat mainan Sembilan Yee ayo kita cuci Nah ini kita sudah sampai nih di tepi laut teman-teman Kita cuci ya Aku ditemani sama Hamid nih Ayo kita cuci Hamid Oke. Wow mainan kita tadi ada sembilan Hamid iya. Ayo kita cuci awas, awas, itu. Ya, awas hanyut terbawa ombak Oke Kita hitung ya sama-sama Hamid ya Pakai bahasa ing bahasa bahasa Inggris. Aduh, aduh, dia, dia hanyut. Dia hanyut. Ayo. ayo kita hanyut. hitung, kita cuci, lalu kita hitung sama-sama. Ya, ayo kita hitung. Sini, Amit. Okay. Kita kita Kita dapat berapa nih Hamid? Coba. Nah, coba kita hitung Ya, coba hitung Pakai bahasa Inggris Taruh di sini yang sudah dihitung One One Good. Two 30. Three Four, Four. Five. Five Six, Six. Seven. Seven Eight Eight Nine, nine. yeay, kita dapat nine, nine. yeay, seru ya, nine. ayo ikut teman-teman, jangan lupa ikuti petualangan kami mencari mainan, besok lagi ya, dadah, dadah